siapa Ya, diam-diam lu, diam. diam, diam-diam. Ya, Ayo Kak, istighfar, Kak. Istighfar, istighfar. Ya, istighfar, istighfar. Ya, kuasai dirinya. Istighfar. Oh, istighfar, istighfar. Tenang-tenang dulu. ah gitu. Ya, istighfar. Kamu siapa? Duduk di bawah yuk Kak buka matanya kak Buka matanya Buka matanya Buka mata Ya buka matanya kak Istifar, istifar Dengarkan suara saya Dengarkan suara saya Ayo kuasai dirinya eh gimana ceritanya nih? goreng udah berapa lama? setahun lebih sakit goreng nah terus? eee jadi tidak mungkin sama lama orangnya asal bikin sering sering kesurupan sering kesurupan nih sejak kapan? Nah, kalau ketemu perokia nah, yang mau ngobatin langsung kesurupan kayak gini. Sejak kapan nih? Setahun lebih. Setahun lebih. Setahun lima bulan. Satu tahun lima bulan sering kesurupan. Kesurupan yang sering, -sering eh, yang kayak kayak biasa sih, enggak. Mantau udah ada lain, eh, apa? Oh, pas mau rukiah aja. Nah. Berarti yang koreng korengnya itu satu tahun lima bulan. tahun lima bulan. Kalau ini kayak kalau lupa ke kulit. Yang lupas lupas ya? Nah. Ini ya. Benar -benar. Benana. Sudah oh, berapa kali diobatin ya? Sudah berapa kali diobati? No, non medis, non medis Ini yang ke 8. 7, 8, 8, 8 Yang dengan saya yang ke 8. 7, 8 8, 8. Nah. Sudah menikah belum? Nah, punya anak dua, anak dua. suaminya? ke Malaysia. Malaysia. ke Malaysia. bulan bulan yang lalu. udah kan ini, ini namanya <Gül> eh, ke atas kalau ada ini, eh, tau, masak iya, kan? harus kalau dia sebulan baru sembuh saya gitu saya ya iya buka matanya kak buka matanya Sebelum ini pernah ada gangguan enggak? Sebelum sakit koreng nih. Enggak. Enggak pernah Tidak. ya? Eh, kondisi kesehatan ya, kesehatan yang saya ini. Iya, iya, iya. Bersamaan ya. Tinggal serumah enggak? Iya, serumah. Tinggal serumah. Eh, enggak. Eh, enggak. Kalau siang, ya, satu rumah. Kalau malam kembali ke rumah masing oh dia tinggal di rumah orang tua atau rumah dia sendiri? Ah. oh gitu dia, pernah gak dia bilang sering mimpi buruk selama mimpi ular, mimpi ular. sering mimpi ular udah 3 tahunan obat oh, oke okay, oke okay. Sering mimpi ulang udah tiga tahunan, koreknya baru satu tahun lima bulan. Tahun lima bulan. Tiga tahun, tahun yang lalu ada kejadian apa? Yang dan ada yang kan toko, ada toko. Dia buka usaha toko, jual gorengan. Jual gorengan. Uh, ada potongan rambut, potongan rambut Potongan rambut? Panjang siapa? Panjang, segini. Oh, diikat kah? Potongan rambutnya terikat? Oh, di dia nemukan potongan rambut di tokonya, terus diambilnya? Langsung dibuang. Sejak itu dia sering mimpi buruk Jadi masa itu, pada hari depan Ada di paku Ketemu paku Di, di tokonya di, di depannya itu di Kayak di halamannya gitu Ketemu paku Terus? Jadi kalau Kemarin dia Dia jualannya sepi sejak itu jadi sepi jualannya sepi, dianya sakit oke okay. kamu dari Dukun ya? Hah? iya, dari Dukun apa tugasnya? kamu yang bikin dia sakit? yang bikin tokonya sepi kamu juga? kamu juga? kamu ada di badannya berarti ya? Selalu ada di badannya? Oh gitu Sombong sekali ya Duduk kayak gitu Kamu kuat kah? Oh Kalau Kalau kuat boleh dites nih berarti? Ya Boleh dites ya Dia minta tes katanya Dia bilang dia kan kuat kata saya kalau kuat boleh dites dong boleh ayo kita tes insya Allah bismillah duduk <tuh> deh bentar saya tindakan kamera saya dulu yang duduk di sini ya kenapa mau ritual bentar ya kamu gaye hain وقدرنا إلى ما علِل من عمل سجعلناه حباً منسورة وينزل عليكم من السماء ما أليقاطيركم له ويدهب أنكم رجس الشيطان واليَرْبِط على قلوبكم ويُسَبِّط به الأقدام فأتَ الله من القواعد فَحَرَّ عليهم السَّعْفُ من توبهم وَأَتَاهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ بَرَاءَةً مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ الَّذِينَ عَهْدُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ قُلْ إِنَّ صَلَاتِكِ وَنُسُكِكِ وَمَحِيَّةَ وَمَمَاتِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ الْمُسْلِمِينَ وَقَدِينَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ حَبَانًا مَنْصُورًا وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم بِهِ بِهِ فَأَتَمَّهُ مِنَ وَأَتَاهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْسُ لَا يَشْهُرُونَ بَرَاءَةٌ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ لَالَّذِينَ أَحَدٌ مِنَ الْمَشْرِكِينَ قُلْ إِنَّ صَلَةِ وَنُسُكِ وَمَحْيَا يَا وَمَمَاتِ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلَمِينَ لَا شَرِكَ لَهُمْ وَبِذَلِكَ عُلْتُ وَأَنَا Wa khadimna ila ma'amilu min amalin Faja'annahu hama'an man surat Wa yunazilu alaikum minasemai ma'an Liyukahhirakum bihi wa yudhiba'ankum rizidat syaitan Wa liyarbita'ala فأثمن الله من القواعد، من سقف من من حيث لا الله ورسوله، من المشركين. قل: إن الصلاتي والنسجي والمحيط والمثل لا شريك له، وَقَدْ جِئْنَا إِلَى مِنْ عَمَلٍ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ ما بِهِ, أنكم الشيطان على به الله مِنَ عَلَيْهِ براءة من الله ورسوله لَلَّذِينَ أَحْتَمَنَ الْمُشْرِكِينَ قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَاهُ وَمَمَاتِهِ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أُوْلِي الْمُصْلِمِينَ وَقَدْ إِنَّا إِلَى مَا عَمِلُوا يَنْعَمُ عَنْهُ حَتَّى وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً براءة من الله ورسوله للذين أحدت من المسرحين قل إن صلتي والنسكي ومحيي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك عمرته على أول مسلمين وقدرنا إلى ما عملوا من عمله فاجعلناه هبا من فورا وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ السَّمَاءِ مَا بِهِ الشيطانِ عَلَى وَيُثَبْتَ بِهِ فَأَتَى اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً قَالَ Faham? wa Hmm? Katanya kamu kuat. Hmm? وقد امنع إلى معاً للم يعمل، فاجعلناه حتى أذى من صوره، وينزل عليكم من بِهِ ماء بقطع ثلث به، ويزيدها أنثمر رجلاً شيطان، أنا أحب من القواعد من براءة من الله wa rasulihi الذين ahadtu minal musyrikin Qul inna salati wa nusuki wa nahyaya lillahi rabbil alamin La shariqa lahu wa jidhalika umirtu Wa ana awalul muslimin Wa qadimna ila ma amilu min amalin وينزل عليكم من السماء مَاءً لِّيُطَهِّرَكُم بِهِ وَيُذْهِبَ عَنكُمْ رِجْزَ الشَّيْطَانِ وَلِيَرْبِطَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ ۚ فَمَن يَتَّقِ من يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا ۖ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ ۚ وَمَن دكتور، أنت من الله ورسوله. لولا دين من المشركين، قل: إن صلاتي ونسقي ونحيي، وما لله رب العالمين. لا شريك له، وجزى اللقاء من Kalah, nah, kalah dah. Begitu aja kemampuannya. Pertanyaan kamu sakti, nah, panas, panas. Makanya, dah berhenti ya dari perbuatan ini ya, hmm? ndak mau. Kenapa? Kamu takut? Takut sama tuannya? Sama dukunnya? Kamu tidak takut sama Allah? Hah? Kamu tidak takut sama Allah? Kamu tidak tahu Allah? Ini saya kasih tahu. Allah, nurus sana wal arudam sana wati wal arudam sana wati wal arudam wahunur sana wati wal sana wati wal arudam sana wal sana wal dina <Sess> islam Inna islam islam islam islam Ayo ayo beriman kepada Allah. Ya. Supaya kamu selamat dari neraka jahanam. Kamu takut sama dukunmu kah? Gini, kita batalkan perjanjianmu dengan dia, terus kamu ikut sama su Islam. <laughs> ya udah, kita batalkan perjanjianmu dengan dia ya. Kamu dikasih apa ngerjakan ini? darah dikasih darah ayo kita batalkan darahnya <tuh> صمة عكم الميتة ود ولحم الخزير والناهغير اللهبي صمة عيك الميتة والدم ولحم الخنزير والنا لغير اللهبي خقيمة عكم الميتة ود ولحم الخزير والنا لغير الله ب صضمة الميتة ود ولحم الخينزير والناوح لغير اللهبي 'alaikumul maytatu wa 'alaikumul maytatu wa kamu ditaruh di tokonya itu dilempar di tokonya ada media sihir di situ ya ayo kita hancurkan insyaallah wadhanu anhumani ashum من الله الله من حيث لم قلوبهم يخربون بيوتهم Ancur? alhamdulillah dukun mau lihat sini kah ha? dukun mau lihat sini dia bantu kamu enggak dia bantu kamu enggak Kau kamu dah kuat. Dukun mengelihat sini. Ayo kita kirim dia api. Rabbana atihin di'faina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 Rabbana aathim dhaifin min al-ardi walainhum la'na kabirah Apa yang terjadi sama dukunmu? Hancur. Hancur. Sekarang kamu paham? Dia itu tidak ada apa-apanya. Dia hanya minta bantuan dengan jin yang lebih kuat dari kamu. Mantanku! Mantan! Mantan! mantan laki ya? ada yang lebih kuat dari Allah. Mantan terserah kamu mau nyebut siapa, tidak tidak tidak ada urusan. <SILENCIO> Dah, ayo ikut saya masuk Islam. <SILENCIO> ayo ikut saya masuk Islam. Indah, <SILENCIO> hah? Nggak. Ibn dinah in dar islam islam ibnu islam islam islam islam wal -ard. Allahu nurus samawati wal ardh Allahu nurus samawati wal ardh Allahu nurus samawati wal ardh Allahu nurus samawati wal ardh Ayo ikut saya masuk Islam Tidak <Nggak> mau <tik> Oke okay. Tidak ada paksaan dalam Islam Kalau tidak mau ya Ya udah tidak apa-apa Tapi kami minta kamu keluar dari badannya Tak mau juga. Ini saya cara baik-baik nih. Kita selesaikan baik-baik aja, ya? Mau tidak? Keluar dari badannya. Tidak mau. Ini ada konsekuensinya loh. Tidak enak nanti nih. Atas izin Allah. Kamu udah nyakitin dia Oke okay lah kamu disuruh sama dukunnya Memang kamu gak ada urusan dengan orang ini Makanya saya tawarkan jalan yang baik Kita batalkan perjanjianmu dengan dukunmu Kamu ikut sama suh islam Besok kamu hidup bebas Dukunmu gak akan bisa lagi Nangkap kamu, nyelakai kamu Kamu jadi lebih kuat dari dia Insya Allah. Perjanjianmu belum batalkah? Oke, oh, oke, okay. oke. Okay, okay. Ayo kita batalkan insyaallah. Tarat oh. minallahi wa rasulihi ladzina haddhu minal musyrikin. Tarat minallahi wa rasulihi ladzina haddhu minal musyrikin. Tarat minallahi wa rasulihi ladzina haddhu minal musyrikin. Tarat minallahi wa rasulihi Baratul min Allahi wa rasulihiladzinaa hadzul min al-mushrikin Baratul min Allahi wa rasulihiladzinaa hadzul min من mushrikin Baratul من الله wa rasulihiladzinaa hadzul min Baratul min Allah wa Rasuluh ila aladzina hadzu min mushrikin Baratul min Allah عند الله الإسلام عند الله الإسلام عند الله الإسلام Kenapa ni? Kenapa nak melawan? Yakin? Saya dulu kan kamu dulu nyerang? Saya dulu Ya, oke. Okay. Aduh, lumut sa ni. Dah, yo. Mau dipagarin dulu nak. Nah, pagarlah. Yes. buat nak pagarnya tu. Dah. Dah siap. Yuk, kita mulai. Aduh. Allah, junur sana wati wal arudam sana wati wal arudam wahunur sana wati wal arudam sana wati wal sana wati wal sana wati wal sana wati Allah, nur samawa, wal arudamah bunur, samawa, tiwal wal bunur, samawa, nur arudamah wal samawa, tiwal arudamah bunur, wal tiwal arudamah bunur, samawa, wal arudamah bunur, nur tiwal wal bunur, Allah nur sammawati wal wal Allah Islam. Inna Allah Islam. Inna dina Islam. Inna din 'indallahi al-islam. Inna al-islam. Inna al-islam. Inna al-islam. Inna al al-islam. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ رَحْمَةً وَمَا أَرْسَلْنَاكَ رَحْمَةً وَمَا أَرْسَلْنَاكَ رَحْمَةً وَمَا أَرْسَلْنَاكَ رَحْمَةً وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُون وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ والإنس إلا ليعبدون. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ والإنس إلا ليعبدون. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ jinna لِيَعْبُدُونَ Kalau kamu masuk Islam ini balasannya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 Wahum fiha khalidun Itu balasannya kalau orang masuk Islam Dapat istana yang besar Kebun yang banyak, yang luas <coughs> Buah-buahan, makanan, minuman, pelayan-pelayan, istri-istri Itu penuh dengan kenikmatan Kalau kamu tetap kafir, bekerjasama dengan tukang sihir Nanti kamu masuk neraka jahannam Hadhi Ayo ikut saya masuk Islam. Ma Islam? Hmm. Hah? Hmm. Abah? dan dengar saya ngomong tentang kelahan lalu saya itu malas mau kelai kelahi capek badan saya tadi pagi habis latihan maka saya malas saya ini tidak ada apa-apa tidak -apa, ada kesaktian lemah saya ini kamu panas itu itu atas izin Allah saya cuma baca kan firman-firman Allah yang tadi saya baca itu firman-firman Allah dalam Al-Quran, itu petunjuk untuk manusia dan untuk bangsa jin. Kamu kerjasama dengan dukun itu apa sih yang kamu dapat? Hah? Darah, apalagi bunga kemenyan, paling kayak gitu, Unda darah kau oh, kelas ini berarti ya kelas berat nih ya kamu dari Paloh kah kamu nih dari laut itu bukan dari daratan oh. di sana tuh ada kerajaan jin kah di Paloh tuh mantasan kamu dari kerajaan bukan kau oh, rakyat biasa juga oh sama lah nih berarti adalah, ayo ikut saya masuk Islam. Hah? Ayo kita batalkan perjanjianmu dengan mbah dukun itu. Dukunmu laki apa perempuan sih? Laki, kayak saya. Udah tua kah? Masih muda. Banyak dukun ya di sana ya, di Paloh itu. ya yeah. Sini banyak juga. <laughs> di kota ini banyak juga dukun. Cuma mereka tidak bikin channel YouTube, jadi tidak terkenal. Kalau di Jawa ya dukun-dukun buat channel YouTube terkenal, jadinya kan? Nah, ayuh kita batalkan perjanjianmu dengan dukunmu, InsyaAllah. Allah. Barat subhanallah wa rasulillahi laladinahat subhanal mushrikin. Barat subhanallah wa rasulillahi laladinahat subhanal mushrikin barat minallahi wa rasulihi illalidin ahadtu minal musyrikin wa rasulihi illalidin ahadtu minal musyrikin wa wa <Suluhan> Ayo barat kita batalkan darah yang udah dikasih kepada kamu insyaallah harimat <Suluhan> والما أوح لغير اللهدي خبمة عكم الميت عليكم الميتة والدم ولحم الخزير والنا ووحلا لغير اللهدي خقيمة عليكم الميتة والدم ولحم الخزير والما ووحلا لغير عليكم الميتة ولحم الله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 Waalaikumsalam maitat wadmu walahmul khinzir wa ma uhilla ghairillah. Stop undangannya Kak. Assalamualaikum maitatu wadmu walahmul khinzir wa ma uhilla ghairillah. tak. Masih, masih. Entar ah, mundur-mundur. Ya. Mualemang ayat itu tuh. <laughs> Dalah ya. Ndak kan menang, Bah. Kamu ndak menang lawan firman-firman Allah. Ya Menyerahlah Tidak <tuh> ada gunanya Kamu masuk Islam itu Bukan berarti kamu kalah Bukan berarti kamu lebih hina Bukan Bukan berarti kamu tunduk dengan saya Bukan Kalau kamu masuk Islam Malah itu sebuah kemenangan buat kamu Dan itu kamu menjadi mulia Bukan berarti kamu jadi tunduk dengan saya ya Bukan Saya kan ngajak cuman ngajak Habis kamu masuk Islam, bukan kamu jadi anak buah saya. Bukan. Habis kamu masuk Islam, kamu hidup bebas. Bebas. Itu maksudnya. Bukan bukan kamu tunduk dengan saya. Bukan. Faham? Ha. Kamu tidak akan menang lawan ayat ayat Allah. Dengan izin Allah tidak akan menang. Itu. Bukan karena saya hebat. Bukan. Ini atas izin Allah. Kamu ngerasa panas, saya bacakan kan itu Darahnya batal, terus kamu jadi Mual itu, atas izin Allah Bukan karena saya Paham? Nah. Mau terima Islam? Masih ragu? Ayo kita bersihkan pikiran kamu dulu Insyaallah Allah Inna shaytana lakum aduwa Innama yadu hizbahu من أصحاب إن الشيطان لكم من أصحاب السعير هزبه ليكون من أصحاب السعير Okay. mau terima Islam? diam-diam <laughs> tidak -diam. usah takut, kamu harus percaya diri coba coba kamu buktikan kalau kamu sudah mengucapkan syahadat nanti kamu akan rasakan sendiri kamu akan lebih kuat, kamu lebih mulia lebih terang dari yang sekarang coba kamu lihat saya ada koadam belakang saya? Ada ndak? Tak ada kan? Tak ada. Saya ini orang biasa, tak punya apa-apa. Tapi ngapa bangsa kamu takut waktu saya datang? Itu karena atas izin Allah. Saya datang sini maksudnya baik. Allah melindungi saya, Allah berikan saya kemampuan, kemudahan. Bukan karena saya orang hebat. Saya datang baik-baik kan? Saya tidak mukul kamu tadi, Pertama saya datang saya datang baik-baik ngajak kamu masuk islam itu aja kamu kan cuma diperalat sama dukun itu ya ndak? kamu asalnya hidup bebas kan? dimana? dari hutan dari hutan dia manggil kamu kan? dukunnya bikin ritual manggil kamu terus kamu disuruh ngerjakan ini dikasih upah darah gitu kan? tahu saya makanya saya ngajak kamu masuk Islam kita batalkan perjanjiannya dengan dukun terus kamu itu bebas lagi bukan kamu jadi anak buah saya, bukan paham? dah? ayo kita ucapkan syahad asyhadu ayo ucapkan asyhadu <tell> perjanjianmu masih itu kah? masih ada kah? belum putus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 berat okay, dari kita coba lagi. Bismillah. Ikuti saya. Ashadu Saya ucapkan Ashadu Darahnya belum bersih? Masih ada darah? Masih? Hurmat Al-Maitatu Waddamu wa lahmul khindir Wa mahu khilladi khairillah khidrih Hurmat Waalaikum Al-Maitatu Wa damu wa lahmul حمةعلكم الميتة ودم ولحم الخزير والنا و غير الله دي سرريمةعلكم الميتة ودم ولحم الخزير والنا و خلاللا غير اللهدي سرمةعلكم الميتة ودم ولحم الخزير والنا و خلاللا لغير اللهبي خري الميتة ودم لحم الخزير والنا و غير الله دي الميتة ودم ولحم Oke, okay. ayo kita ucapkan syahadat bismillah. Ikuti saya. Ashhadu Ashhadu Ada yang menghalangi? Dukun mau menghalangika? Hah? Dukun mau. Kawas ya. Ayo kita kirim dia api lagi insyaallah. Rabbana <Sessizuk> atihim di saini minal adhabi wal kabira. Rabbana atihim di saini minal adhabi wal la'nan kabira. Rabbana atihim dufaini minal al wal anhum la'annan kabirah. Siapa kamu? Kamu? Kamu dukun? Hah? Kamu dukun? ngapa datang ke sini? Jauh-jauh <laughs> Memeraguh jauh. <laughs> semua ya Kamu kodamnya Kodamnya Bilang sama tuan kamu Yakin orang itu Itu perbuatan <susuk> Hah? Apa? Merah <susuk> Dukunnya marah, ya resiko, kamu jahat kok. Alhamdulillah, dukunmu tidak kenapa kenapa? Mati, ah? Mati, dukunmu mati. Nanti, iya, saya juga nanti mati, ini semuanya juga mati nanti. Muka gitu, tidak perlu dikasih tahu mati nanti dukunmu hari ini masih hidup sore ini mm. nanti dia mati mm. iya sama saya juga nanti mati cuman saya tidak tahu kapan jadi ngapa nih datang jauh-jauh ke sini nih menyampaikan pesan ngelawan kamu menghancurkan dia yang tadi jen ah semuanya sama Tuj ah, Tujuannya sama. Mm. Oh, wow, kayak gitu gayanya. <laughs> Kalau yang paling. Kalau susah kamera saya. kamu banyak gerak sih. Kalau ya. Asal so, YouTube nih kamu nih. Kalau sakti duduknya kayak gini. Kamu yang paling kuat. Mm. Mau terima Islam? Enggak. Mm. Jadi harus ngalahin kamu dulu.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 banyak banyak buaya di sana tu ya pakai jin buaya ya rabbana yeah. yeah. rabbana atihim di minal adhabi wal anhum la'nakan <tos> <tos> Rabbana aatihim di sini min al adzab wal anfum laa kabirah. Rabbana aatihim di sini min al adzab wal anfum laa nana kabirah. Dalah capek dah seksyen gak jadi ini dari tadi kesurupan nih. Mau terima Islam dak? Dak. Mau keluar dari badannya dak? Dak. Yaudah. Dak resmi dah nih ya. Dahiizin Allah ya izin ya mantan, laki. mantan lakinya ngabiskan percaya kalau nyebut nama, kali enggak percaya saya banyak lagi mau bertawab anda terima Islam oke ya Allah mohon ya um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 لا حول ولا قوه الا بالله بسم الله لا حول ولا قوه بسم الله